Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DKW TV Official. Ada saya Ahmad Sadik yang kali ini bakal membawakan program yang bernama No More Nightmare. Di mana di No More Nightmare saya akan mengulas atau membacakan kisah-kisah pengalaman mistis dari sahabat-sahabat DKW TV yang sudah dikirimkan melalui email dkwtv.official.gmail.com Nah, untuk episode perdana kali ini spesial banget karena ada teman kita yang nggak jauh-jauh berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya bagian selatan di Kota P. Kisah lengkapnya seperti apa? Ini dia. Kisah yang dialami oleh Ferry ini terjadi pada tahun 2009. Di mana ferry dan juga teman-temannya saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota P, Provinsi Jawa Tengah, sebagai ilustrasi rumah kos yang sudah dikirimkan melalui email. Di mana rumah kos ini memang tampak suasananya dari luar kalau dilihat agak angker. Rumah dengan bangunan tingkat tua bercat warna putih yang sudah mulai pudar di sana sini, gerbang hitam besar, dan juga berlokasi lumayan jauh dari jalan raya karena harus masuk gang dulu melewati rumah-rumah penduduk, baru ketemu pekarangan yang luas, rumahnya ada di situ. Jadi berdiri sendiri dengan kanan-kiri, depan-belakang ini pekarangan kosong. Nah, untuk kondisi rumah kosnya sendiri ini terdiri dari 10 kamar. 6 kamar ada di bawah, 4 kamar ada di atas. 6 kamar yang di bawah merupakan kamar kos eksklusif. Ya, seperti kebanyakan kamar kos eksklusif, untuk kamar mandi ada di dalam. Sedangkan untuk yang di lantai 2, terdiri dari empat kamar, ini menggunakan satu kamar mandi yang dipakai ramai-ramai. Sedangkan untuk Ferry dan juga teman-temannya yang nanti akan dikisahkan dalam cerita kali ini, mereka semuanya menempati lantai 2. Untuk interiornya sendiri tidak digambarkan secara detail oleh Ferry dalam emailnya Lantai 1 tidak ada gambaran khusus Tapi untuk lantai 2 ini dari tangga langsung berhadapan dengan kamar mandi Sedangkan ke kiri ini ada 4 kamar berjejer yang merupakan lorong di mana di ujung lorong ini ada pintu menuju ke balkon Nah untuk urut-urutan kamarnya sendiri Kamar yang paling dekat dengan pintu balkon ini merupakan kamar dari temannya yang bernama Ilham Ingat ya namanya Ilham di sebelah kamar Ilham, ini ada kamarnya Yusuf ya, jadi temannya dari Ferry yang kedua. Selanjutnya setelah kamar Yusuf baru ada kamar si Ferry. Di sebelah kamar Ferry, kamar keempat atau kamar pojok yang paling dekat dengan kamar mandi ini tidak berpenghuni. Tidak ada informasi detail sejak kapan kamar tersebut kosong. Selama 3 bulan pertama Ferry dan juga teman-teman yang menempati rumah kos tersebut tidak pernah ada kejadian ganjil ataupun aneh yang dialami oleh mereka semua. Kejadian yang diceritakan pada kisah kali ini terjadi pada saat memasuki bulan keempat. Kejadian pertama yang diceritakan oleh Ferry di sini terjadi pada saat Rabu malam, tepatnya pukul 9 malam. Dimana saat itu, seperti biasa kalau namanya kosan cowok, biasanya ngumpul di salah satu kamar. Hal ini juga yang terjadi pada Ferry dan teman-temannya saat itu. Ada Ilham dan juga Yusuf. Mereka bertiga berkumpul di kamar feri. Biasa agendanya main gitar, bernyanyi, main game, bikin heboh pada saat itu. Nah, Ilham yang merupakan penghuni paling baru di mana Ilham ini ngekosnya belakangan ya dibandingkan mereka berdua. Karena menimbulkan kegaduhan, si Ilham ini merasa nggak enak. Sampai akhirnya nanya ke si Yusuf. Ini kira-kira nggak -kira apa-apa nih kita bikin ribut-ribut seperti ini. Jangan-jangan ganggu kamar sebelah lagi. Nah, Yusuf yang ditanya seperti itu karena tahu kondisi bahwa di kamar sebelah ini kosong. Ya, sontak, langsung saja menimpali. Hah, kamar sebelah kan kosong, gak mungkinlah keganggu. Dan ternyata gak lama dari situ, kejadian ganjil langsung dialami oleh mereka. Di mana mereka bertiga secara serentak mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh ke atas lantai dan sumbernya berasal dari kamar kosong yang berada di sebelah kamar Ferry. Pada saat itu tidak ada pikiran aneh-aneh. Karena yang ada di pikiran mereka, jangan-jangan pada saat mereka beraktivitas yang ada nih orang yang menempati kamar tersebut. Akhirnya mereka bertiga serempak untuk menuju ke kamar tersebut untuk melakukan pengecekan. Karena memang betul-betul suaranya ini keras. Seperti benda yang jatuh menuju ke lantai dari atas. Singkat cerita, mereka segera menuju ke kamar sebelah. Mereka mengetuk pintu terlebih dahulu, ditunggu semenit, dua menit, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya mereka... Membuka ceklek-ceklek dan kondisinya terkunci di dalam kamar juga gelap. Sampai akhirnya mereka bertiga memutuskan dan meyakini bahwa kamar tersebut memang masih kosong. Sampai akhirnya mereka bertiga balik ke kamar Ferry dengan penuh tanda tanya. Tadi bunyi apa ya? Belum hilang rasa kaget mereka di mana mereka juga masih bertanya-tanya kira-kira suara apa sih? Mereka dikejutkan sama kejadian kedua. Kejadiannya adalah mereka bertiga sama-sama mendengar ada sesuatu yang dilemparkan ke pintu balkon. Ya, tadi ingat, untuk lokasi pintu balkon ini paling dekat dengan kamar ilham, which is ini ada di ujung. Alhasil mereka bertiga nggak menuju ke kamarnya Ferry, tapi mereka melakukan pengecekan ke pintu balkon. Dimana pintu balkon setelah dibuka, ternyata mereka melihat ada yang namanya sandal wanita diceritakan oleh Ferry sandal wanitanya berwarna pink dan hanya sebelah kanan saja sampai akhirnya sandal tersebut dipungut dan dicek ini kan kosan cowok, lagi pula karena kiri tidak ada tetangga. Ini kira-kira sandal siapa ya? Mereka antara takut, ngeri, tapi juga penasaran. Pada saat yang bersamaan ketika mereka masih bertanya-tanya seperti itu, mereka secara serentak mendengar ada suara langkah-langkah lari-lari dari anak kecil yang tidak hanya satu tapi banyak dan juga suara ketawa riuh dari anak-anak tersebut tanpa mereka melihat wujudnya. Nah dari sini mereka mulai merasakan gelagat aneh. Wah untuk malam ini kayaknya ada yang gak beres nih. Sampai akhirnya mereka memutuskan membuang sandalnya ke pekarangan tersebut dan mereka buru-buru menuju ke kamar ferry. Dan mereka sepakat untuk malam itu mereka tidur bersama-sama bertiga di kamar ferry. Keesokan harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Sebagai mahasiswa awal mereka disibukkan dengan aktivitas padatnya kelas dan juga tugas-tugas. Diceritakan oleh Ferry bahwa mereka bertiga sampai di kosan sekitar pukul 5 sore. Ferry yang nyampe kosan langsung rebahan dan juga nonton TV. Yusuf memilih untuk BBM dan juga telepon-teleponan sama pacarnya. Sedangkan Ilham diceritakan saat itu memilih untuk... Tidur sampai akhirnya sekitar pukul 8 Yusuf ini mulai ngerasa bosan dan menuju ke kamar Ferry mengetuk untuk ngajak main PS Winning Eleven saat itu 2009 nge-hype banget ya untuk game Winning Eleven ini namanya cowok ya kalau udah nge main PS apalagi pertandingannya match bola pasti bikin yang namanya kegaduhan hal tersebut yang juga terjadi pada Ferry dan juga Yusuf yang main cuma berdua saat itu Sekitar 30 menit berjalan pertandingannya, mereka mendengar samar-samar dari arah kamar mandi ada seperti seseorang yang sedang mandi. Mereka hanya berpikir, oh pasti itu Ilham. Mereka nggak berpikir aneh-aneh, lalu mereka fokus kembali untuk bermain game. Sampai kurang lebih 30 menit kemudian, waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan secara tiba-tiba, Ilham membuka kamar pintu Ferry, di mana Yusuf dan Ferry lagi main game. Ilham tiba-tiba masuk. Yusuf yang memang dasarnya ngebanyol atau paling rame diantara mereka secara spontan nyeletuk. Kok kamu mandi? Malam nih rajin banget. Langsung si Ilham bingung dong. Mandi malam? Siapa yang mandi malam? Ini gue keberisikan makanya bangun gara-gara kalian boro-boro mandi malam. Ini gue baru bangun. Itu yang disampaikan sama Ilham. Yusuf dan Ferry yang saat itu mendengar jawaban dari Ilham. Bingung dong. Kira-kira siapa yang mandi? Sampai akhirnya mereka berdebat kecil kejadian siapa yang mandi di lantai 2 tadi. Si Faye saat itu masih berpikir positif bahwa mungkin aja penghuni lantai 1, kamar mandinya rusak dan memilih untuk minjam kamar mandi lantai 2. Sampai akhirnya ya sudah mereka melanjutkan permainannya. Tapi ada hal epic yang terjadi karena setelah itu mereka tidak dibiarkan untuk tenang. Karena apa? Karena sekali lagi, jadi untuk yang kedua kalinya, terdengar suara orang mandi dari arah kamar mandi lantai 2 seketika itu juga Ferry dan Yusuf mulai penasaran dan mereka berdua bangkit untuk ngecek siapa sih yang mandi malam-malam kalau memang bukan Ilham nah Ilham yang masih bingung dia ngikutin aja dari belakang tuh untuk ngecek siapa sih yang mandi di kamar mandi dan ternyata apa yang terjadi di kamar mandi mereka mendapati kamar mandi ini dalam kondisi terbuka lantainya masih kering Gayung juga ada di posisi semula Dan ada satu hal yang aneh yang terjadi di kamar mandi tersebut di mana air yang ada di dalam bak kamar mandi ini Dalam kondisi berguncang atau bergoyang-goyang Seperti habis diciduk Nah mereka penasaran kok bisa ya ada orang mandi tapi kering Kejadian yang terjadi setelahnya ini lebih dahsyat lagi karena tadi kan Ilham ngebuntutin di belakang ya. Seketika itu juga Ilham langsung teriak kaget karena Ilham ini melihat sesuatu. Jadi apa yang dilihat oleh Ilham? Ilham melihat ada sosok wanita menggunakan pakaian serba putih dengan wajah berdarah-darah, rambutnya panjang dan berjalan menuju ke balkon, menuju ke area kamar mereka. Jadi di antara bertiga yang melihat wanita tersebut hanya Ilham, karena kan memang tadi Yusuf sama Ferry ini duluan ngecek ke kamar mandi, sedangkan Ilham ngikutin di belakang. Jadi yang melihat hanya Ilham. Mereka berdebat-debat kecil depan kamar mandi itu sampai akhirnya mereka memutuskan yaudahlah balik aja ke kamar. Di dalam kamar mereka bertiga cuma bisa saling lihat-lihatan karena kejadian yang di luar nalar. Ada seseorang yang mandi tapi kamar mandinya kering, ditambah Ilham yang katanya dikasih lihat saat itu. Tapi Yusuf dan Ferry masih berpikir positif juga nih. Jangan-jangan karena memang Ilham ini baru bangun, nyawanya belum ngumpul, jadi ya halusinasi. Mereka masih mikir positif seperti itu. Sambil ya nggak lupa berdoa-doa dalam hati. Karena apa? Karena Ilham berada di dalam kamar ini masih ketakutan, masih sangat ketakutan. Dan ketika mereka bertiga memilih untuk hening, tiba-tiba di sini Ilham berteriak karena dia melihat sesuatu yang ada di jendela kamar Ferry. Di luar jendela kamar Ferry, Ilham melihat ada sosok perempuan yang tadi dilihatnya menuju ke balkon. Sekarang posisinya ada di luar jendela dan kondisinya masih dengan muka berdarah, pakaian serba putih, rambut kusut masai. Dan posisi mereka kan ada di lantai 2 Berarti sosok wanita tersebut terbang Tanpa dikomandoi lagi Mereka langsung buru-buru menuju ke lantai 1 Ngedorin semua kamar Mereka bikin kehebohan di sana Mereka cerita semua Sama penghuni lantai 1 Dan mereka bertiga serentak malam itu Tidak ada yang tidur di kamarnya masing-masing Mereka ngungsi di kamar lantai 1 Itu dia pengalaman horor yang sudah dialami oleh Ferry dan juga Ilham maupun Yusuf sebagai warga kos dari rumah kos tersebut. Dan belakangan diceritakan bahwa bulan depannya Ferry dan juga teman-temannya Ilham dan Yusuf ini mereka tidak lagi melanjutkan sewa kosnya. Dan setelah dilakukan penelusuran oleh Ilham ini ada fakta yang mengejutkan bahwa rumah kos tersebut dulunya merupakan rumah bekas kasus pembunuhan dimana ceritanya di tahun 2004 ada salah satu penghuni kos sebut saja namanya bunga merupakan korban pembunuhan dan terjadi di kamar nomor 10 di lantai 2. Tepatnya di kamar kosong yang saat itu ada kejadian pertama kali ketika ada benda jatuh di situ, terus sebelahnya ada kamar mandi, disitulah lokasi kejadiannya. Dan mungkin salah satu alasan kenapa kamar kos tersebut kosong sampai mereka bertiga menempati di lantai dua tersebut bisa jadi salah satu alasannya karena memang kamar bekas pembunuhan yang masih menyisakan residu-residu tertentu sehingga penghuni-penghuni sebelumnya barangkali tidak pernah kerasan atau tidak pernah betah dan pemilik kosan memilih untuk tidak menyewakan kepada siapapun. Nah, itu dia pengalaman horor yang super-super epic yang sudah dialami oleh Ferry. Terima kasih untuk Ferry di Kotape yang sudah mengirimkan cerita ini. Dan untuk kamu pemirsa nomor More Nightmare dimanapun berada, kamu juga bisa menceritakan kisah-kisah horor kamu yang bisa kamu kirimkan melalui email di Untuk selanjutnya nanti akan saya pilih-pilih cerita mana yang kira-kira nggak kalah horor akan saya bawakan dalam episode-episode mendatang. Dan jangan lupa follow semua akun sosial media kami baik di Facebook maupun Instagram, link akan kami sertakan di kolom deskripsi. So, for the last, thank you for watching. Bye-bye!